Hai hai hai Belakangan ini warga budekan 2 Piaman Wonosari dibuat heboh dengan munculnya isu harimau yang berkeliaran di sekitar permukiman wilayah tersebut Kabar tersebut langsung direspon oleh BKSDA Yogyakarta dengan menerjunkan tim kelapangan Isu munculnya harimau tersebut sudah ada sejak bulan lalu Awalnya tidak ditanggapi serius namun setelah sejumlah orang mengaku melihat maka upaya antisipasi langsung dilakukan Isu munculnya harimau di dekat permukiman membuat resah warga setempat. Penduduk berinisiatif melakukan penyisiran, namun hasilnya nihil. Bahkan kemarin, pihak kepolisian juga ikut mencari. Warga yang lain berjaga-jaga di sekitar rumah, dan tadi sudah ada tim dari BKSDA ke sini," ucap salah satu warga. Sementara itu, koordinator resort konservasi wilayah Gunung Kidul, BKSDA Yogyakarta, mengaku telah melakukan penelusuran terkait informasi kemunculan harimau di kawasan permukiman warga. Bersama warga, tim melihat dua jejak kaki dan cakaran mencurigakan di sungai kecil sekitar ladang warga. Pertama, tanda jejak tidak kelihatan kukunya, itu dimungkinkan tanda jejak kucing hutan. Tanda jejak kedua agak besar tapi kelihatan kukunya, nah ini dimungkinkan tanda jejak jenis anjing, kata tim BKSDA. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Untuk tapak harimau sendiri, memiliki diameter biasanya sekitar 10-12 cm dan yang ditemukan hari ini sekitar 5 cm. Akan tetapi temuan awal ini pihaknya belum bisa menyimpulkan. Jika kedepannya masih muncul isu harimau berkeliaran, akan dipasang kamera pengintai. Kami menunggu perkembangan, kalau beberapa hari ini masih muncul, mungkin nanti diupayakan pemasangan kamera tren, ujar tim BKSDA. Kapal Sek juga berharap kepada masyarakat, agar tidak mudah terpancing isu sebelum dipastikan kebenarannya. Akan tetapi kewaspadaan memang diperlukan, sebagai langkah antisipasi. Jangan mudah percaya isu, karena belum tentu itu macan. Namun masyarakat hendaknya lebih waspada, pesan Kaposek Wonosari kepada warga. Meski termasuk satwa yang dilindungi, namun tetap saja kebuasan satwa berloreng ini harus tetap diwaspadai. Dengan ukuran badannya yang besar serta cakar dan taringnya yang tajam, bisa membuat siapapun yang melihatnya lari kalang kabut. Selain kerap masuk ke permukiman warga, insiden mengerikan juga seringkali dikaitkan dengan harimau. Seperti yang dialami oleh seorang penjaga kebun binatang yang berpengalaman dianiaya sampai mati oleh harimau Siberia. Binatang itu menyerang penjaganya di Sea View Predator Park di Afrika Selatan dan mematahkan lehernya. Menurut laporan, harimau itu telah menggigit Mr. Solomon tapi penyebab kematiannya ialah karena patah leher yang dialaminya. Segera setelah insiden itu terjadi, Pengelola taman mengumumkan keadaan darurat dan meminta anggota masyarakat untuk pergi. David Solomon sendiri diketahui telah berada di Sea View Predator Park selama sekitar 15 tahun dan mengenal setiap hewan sejak mereka masih kecil. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.